Assalamualaikum semuanya salam sejahtera untuk kalian semua kali ini saya akan mereview bagaimana cara mengubah browser bawaan di HP Xiaomi khususnya Android 11 ke browser Chrome pasti kalian kadang-kadang bingung mau keliling tapi malah browsernya browser Kayak browser Xiaomi saya contohkan, pasti permasalahan seperti ini. Misal saya kepesan pesan nanti terus mana ya? Nah, misal saya pencet link ini, terus Nah, hai, di browser Xiaomi, bukan? di browser Chrome. Jadi saya akan mengubah browsernya. Begini cara kita kembalinya kita kembali ke kembali dulu. Kembali. tapi kemudian, nah tadi kan nggak Jadi kalau saya pencet link langsung ke browser Xiaomi. jadi begini permasalahannya okay. guys. itu terletak di pada pengaturan jadi kita kembali dulu kembali kembali kembali kembali. kita ke setelan setelah kita ke setelan kita cari pengaturan yang namanya aplikasi yang gambar baut punak biru kita pencet aja aplikasi terus kita pilih kelola aplikasi kita pucat kita masuk ke kelola aplikasi kita pencet tiga titik yang ada di atas kanan pojok oke okay, pencet aja yang ini nah yang itu yang ini yang, ini. yang atas nah yang itu terus kita pilih aplikasi awal pencet nah setelah masuk di sini kita cari browser nah di sini masalahnya itu anda minta ke aplikasi Mi browser. Jika anda beli hp baru, pasti langsung ke Mi browser. Jadi kita pindah dulu ke Chrome. Cek yang Chrome. Nah ini sudah otomatis ke Chrome. Coba cek. Kita pencet link, pasti nanti langsung ke Chrome. Ke Chrome langsung ke browser Chrome ya guys. Ini tanpa kuah-kuah pelusuri. Nah, langsung ke kerum. Oke, okay, segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maka-maka dilanjutin sesuatu yang dan jangan lupa like, subscribe.